Rano Karno, aktor dan penyanyi sekaligus politisi. Dia mempunyai darah Minangkabau dari ayahnya yang bernama Soekarno M. Nur dan darah Jawa dari ibunya yang bernama Lili Istiarti. Rano Karno lahir tanggal 8 Oktober tahun 1960 di Kemayoran, Jakarta. Namanya mulai terkenal sejak membintangi film Sidul Anak Betawi pada tahun 1972. Saat usia remaja di tahun 1979 membintangi film Gita Cinta dari SMA. Kemudian pada tahun 1997 sampai tahun 2002 menggarap sinetron Sidul Anak Sekolahan, merupakan sinetron paling sukses dan legendaris. Rano Karno juga sempat menjabat sebagai gubernur Provinsi Banten periode tahun 2015 sampai tahun 2017.